Iblis adalah makhluk Allah dari golongan jin, itu dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Rohnya. Surat Al-Kahfi ayat 50, Iblis menentang Allah karena tidak mau sujud memberikan salam, penghormatan kepada Nabi Adam, Iblis bersikap sombong, dan merasa paling baik. Lantas apa hubungannya dengan jin? Jin itu makhluk Allah, yang dibuat dari api, dan dia menciptakan jin dari nyala api Surat Ar-Rahman ayat 15. Jin bisa muslim dan bisa kafir, sesungguhnya di antara kami ada yang saleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Surat Jin ayat 11, jadi iblis itu pasti jin, tapi jin belum tentu iblis, iblis itu adalah jin, yang nakal dan membangkang. Apa bedanya dengan setan? Setan itu adalah sifat dan bukan makhluk. Segala perilaku jahat yang menentang Allah, dan mengakibatkan murkanya, adalah sifat setan perilaku buruk ini bisa dilakukan oleh jin, dan manusia. Jika ada jin yang punya sikap jahat, berarti dia punya sifat setan. Demikian juga manusia yang punya sifat jahat, berarti juga ada sifat kesetanan. Oleh karena itu ada setan dari golongan jin, dan ada setan dari golongan manusia.